Serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan kabar bahagia dari Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada vitamin bahagia banget untuk keluarga Konoha lewat channel YouTube-nya Rizky Wilar Ya, tadi sore kita disuguhkan vitamin bahagia banget nih, spesial. Bapak Bilar, Bunda Lesi Kejora Ini merayakan hari kelulusannya si Oji nih persahabat ya Masya Allah, bangga banget ya Punya idola yang sangat super duper baik banget Kita bangga dan selalu dibikin bahagia Apalagi persahabat saat pas momen makan ya Papa Bilar ini niatnya ingin ngepreng si Oji nih persahabat ya Tetapi emang pranknya Papa Bilar ini gagal banget ya Oji tidak merasakan asem ataupun pahit Persahabat ya Yang dirasakan adalah manis <laughs> Ini cute banget ya bikin ngakak Masya Allah Apalagi antara Leslie, Rizky, Bilaran Oji Jarangnya pun persahabat ya Tidak berjauhan Luar biasa banget ya Kedekatan dari Pak bos, bu bos, dan pegawainya Luar biasa Patut diacengi jempol Mudah-mudahan ya selalu bahagia Selalu sehat untuk idola kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali yang oleh akun Lenslar Sik banyak tanggapan komentar banyak respon yang diberikan kita lihat persahabat dari akun atalah harifin fadil mengatakan seru banget ngakak sepanjang nonton dan terharu pas mau closing katanya tuh masya allah banget ya ada juga tanggapan lain diberikan dari elinis dayuni udah dong dan selalu sama panda abang el nggak ada jarak antara bos dan pegawai itu ini yang bikin bangga banget ya Masya Allah, mudah-mudahan Leslar selalu banyak dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, juga persahabat ya, kita akan mendapatkan asupan vitamin bahagia dari Leslar Entertainment. Lewat vlog terbaru yang akan diunggah Malam hari ini persahabat ya Pastinya vitamin bahagia Selalu kita dapatkan lewat channel Youtube Lensal Entertainment Kali ini Abang Fatih Pertama kali melakukan Atau menyoba Baby Spa ya Wow, ini cute banget Masih baik aja udah nyobain Baby Spa tuh Luar biasa Idola kesayangan kita Sama-sama kita support dan dukung ya Karya-karya terbaik dari Tim Lensal Entertainment Wajib streaming terus untuk vlog dan lagu-lagu Bunda Lesti Kita dukung, kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Kemudian, persahabat disimak juga di Indosiar Indosiar 55 menit yang lalu nih persahabat ya Memposting foto deretan artis Ada Benigno, ada Via Valen, ada Nasar, dan ada sang kejora kita Bunda Lesti kita lihat di sebuah kalimat, kamu cuma bisa pilih satu, juara di akademi 5, dikasih uang sama Soima, duet bareng Lesti, selfie bareng sama juri The Academy 5. Hola dan dutes kalau kamu cuma boleh pilih satu dari empat pilihan ini, mana nih yang bakal kamu pilih? Jawab di kolom komentar. wah wow, persahabat ya, kira-kira dari pertanyaan ini persahabat ya, kalian mau milih yang mana nih pasti warga Konoha memilih duet bareng Lesti dong karena pengen banget ya duet secara langsung bareng bunda Lesti Kejora coba kita simak persahabat jadi kalimat komentar dari akun Lesti Bilar.official mengatakan tim Lesti Kejora mana suaranya katanya tuh wow masya Allah dan kita lihat juga persahabat dari akun Huriahu mengatakan duet bareng Lesti DA tuh masya Allah banget ya nama Lesti ini ramai banget di kolom komentar Membuktikan bahwa dukungan memang banyak banget untuk Lesti Kejora Kemudian persahabat disimak juga ya di unggahan selanjutnya Ini ada komentar yang diposting oleh akun Abang L. Komentar dari Natalie Holzer dan Dr. Oki Pratama persahabat Ini berkomentar mengenai Bunda Lesti Kejora ya Perhatikan kalimat komentar dari Kak Natalie. Di situ Kak Natali mengatakan Masya Allah cantik sekali luar dalam Dedek Lesti Wow, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga jawaban komentar Demi apa video aku di komen Bunda Natali Mimpi apa aku semalam Katanya tuh, Aduh Masya Allah banget ya Bahagia sekali nih Luar biasa banget ya Di komentari langsung oleh Kak Natali Dan kita lihat juga selanjutnya dari Dokter Oki Pratama Di situ mengatakan Auranya itu adem banget Aduh, mimpi apa aku katanya tuh Gak sia-sia aku edit Kak Lesti Banyak artis yang komen Masya Allah banget ya persahabat ya Yang nanya komen di mana ini adalah komentar di akun TikTok persahabat ya Dari salah satu fans juga Yang mengedit Bunda Lesti Kejora Memang mendapatkan support dan tanggapan yang luar biasa dari artis-artis di antaranya Kak Natali dan Dokter Oki Pratama Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga nih di kalimat komentar yang diberikan di postingan ini Kalimat komentarnya Masya Allah Emang bener Bunda Les itu adem Kalau lagi geser. kita happy banget Karena ciri-ciri orang tulus Baik hati ke siapapun bawaannya selalu pengen terus melihatnya Inilah salah satu yang membuat kita bangga Dan selalu membuat kita bahagia dengan seorang Lesti Kejora Dan kita lihat juga persahabat ya komentar dari Simas. Nyonya Rizky Bilar, bundanya Abang Fatih memang the best Tetap humble dan rendah hati ya bun katanya itu Kita bangga punya idola yang sangat luar biasa Yang sangat menginspirasi untuk banyak orang kita masih menunggu kejutan dan cedukan vitamin terbaru malam hari ini, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Leslar tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang minu ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.